Ku telah coba, baru langkah bertahan di sisi ini. Ku telah coba, terus mencoba. Jandaku tak mampu sakit yang sama kau lempar padaku masalah yang sering kau Mungkin memang harus berakhir Karena aku tak bisa I'll and...